Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 43 Matematika kelas 4 volume 2 Baik Sekarang kita akan menjawab di bagian kotak 4 Pikirkan cara mengurangi Nah di sini ada soal yang perlu kita selesaikan Mari kita selesaikan 1 per 7 Nah, untuk yang 4 di sini kita diberikan contoh soal. 1,25 dikurangi 0,67. Cara mengerjakannya adalah di sebelah kanan ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung. 5 dikurangi 7. 5 dikurangi 7 kan tidak bisa ya Adik-adik. Maka kita ambilkan satu dari sini atau puluhannya dari sini kita ambil satu, maka ini yang nanti menjadi satu. Ini kita coret, kita pindahkan satu ke sini. Maka di sini kita naikkan 5 menjadi 15. Oke 15 kurangi 7 sama dengan berapa? 15 kurangi 7 adalah 8. Kemudian tadi di sini yang dua itu kita sudah ambil satu, maka tersisa satu. Nah satu dikurangi enam tidak bisa, maka kalau begitu kita ambilkan satu dari sini jadi 11. Oke, maka di sini 1 sisanya adalah 0. Maka 11 6 adalah berapa? adalah 5. Maka di sini kita turunkan komanya, 0 0 adalah 0. Maka jadinya adalah 0,58. Itu untuk yang pertama. Sekarang di latihan itu ada 4 soal tadi yang perlu kita jawab kita jawab dari soal yang nomor satu 5,78 dikurangi 3,44 baik kita tulis 5,78 kita kurangi 3,44 Oke kita kurangi ya kita Tuliskan tanda kurang di belakangnya 8 dikurangi 4 adalah 477 kurang 4 adalah tiga koma kurangi tiga adalah dua jadinya 2,34 kemudian berikutnya soal nomor dua satu dikurangi nol tiga tulis kurangi 4 dikurangi tiga adalah satu lima kurangi dua adalah tiga 1 0 adalah 1. Jadinya 1,31. Baik, berikutnya. Soal nomor 3. 8,37 dikurangi 2,09. Kita tulis 8,37 dikurangi 2,09. Kita tulis tanda kurang 7 kurangi 9 tidak bisa, maka kita ambilkan 1 dari angka 3 Kalau 3 di, diambil 1, maka sisa 2 Di sini kita tulis 1, naikkan 7 menjadi 17 Sekarang 17 kurangi 9 adalah 8 Sisa di sini tadi kita sudah ambil 3 itu, maka sisanya 2 2 kurangi 0 adalah 2 Oke. Maka di sini koma kita turunkan 8 dikurangi 2 adalah 6 Jadinya 6,28. Soal nomor 4, 6,48 kita tulis 6,48 dikurangi 1,92. 1,92. Kita tulis tanda kurang. 8 dikurangi 2 adalah 6. kurangi nah, 9 tidak bisa. Kita ambilkan dari 6. 6 diambil 1 sama dengan 5. Di sini kita ambil 1 tadi, maka jadinya adalah 14. 14 dikurangi 9 berapa? Yaitu 5. Maka sekarang di sini sisa 5. 5 kurangi 1 adalah 4. Oke, maka di sini jadinya 4,56. Soal berikutnya, pikirkan cara melakukan pengurangan pada pasangan bilangan berikut. Baik, yang pertama adalah 2,32 dikurangi 1,82. Baik, kita langsung saja hitung. Di sini 2 kurangi 2 sama dengan 0. 3 kurangi 8 tidak bisa. Kita ambilkan 1 dari angka 2 ini. Ini sisa 1 berarti di sini 1. Kita tuliskan 3. 13 dikurangi 8 adalah? 5, maka di sini 1 dikurangi 1 adalah 0, maka 0,50. Berikutnya kita tulis 6,71, dikurangi 3,9. 1 kita turunkan saja langsung, di sini jangan lupa tanda kurang, 1 kita turunkan jadi 1. Kemudian 7 dikurangi 9 tidak bisa, maka kita pinjamkan 1 dari angka 6. Sisa 5, kita ambil 1 Kita naikkan 7 nya menjadi 17 17 dikurangi 9 adalah 8 koma Di sini komanya kita turunkan 5 dikurangi 3 adalah 2, jadinya 2,81 Oke, soal berikutnya Soal nomor 3 6 dikurangi 0,52 Nah, ketika seperti ini Kita tuliskan 0,6 di sini dulu ya 6, kemudian kita tulis 0,52. Nah, bagaimana cara menghitung bilangan seperti ini? Nah, 6 itu sama artinya dengan 6,00. Nah, <tuh> baik sekarang kita langsung saja hitung 0. Di sini jangan lupa tanda kurang. 0 kurangi 2 tidak bisa. Kita pinjamkan dari sini 0. Ternyata 0 itu tidak ada. Maka 0 ini kita ambilkan lagi dari sini menjadi 6, eh, 6 ini kita ambil 1 menjadi sini sisa 5 kemudian ini sisa pindah menjadi 10 nah kita pinjam lagi 10 ini, ini sisanya jadi 9 nanti kemudian ini menjadi 1 10 nah 10 kurangi 2 adalah 8 disini sisa 9 9 kurangi 5 adalah 4 sisa 5 5 kurangi 0 adalah 5 menjadi 5,48 berikutnya Soal nomor 4, 5,03 dikurangi 4,255, dikurangi 0,3, mohon maaf, dikurangi ya, 4,25. Kita tulis tanda kurang di sini. 3 kurangi 5 tidak bisa kita pinjamkan dari 0, ternyata 0 itu sudah angka yang tidak bisa dipinjam. Kita pinjamkan angka 0 ini dari 5 ini, maka di sini sisa 4 nanti. Ini menjadi 10, karena dipinjam 1 lagi oleh 3, maka menjadi 9. Di sini jadinya 13, 13 kurangi 5 adalah 8, 9 kurangi 2 adalah 7, 4 kurangi 4 adalah 0, jadinya 0,78. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. <tuh> Ada pita yang panjangnya 2,15 meter. Kemudian pita tersebut dipotong 85 cm. Berapa panjang pita yang tersisa? Baik, kita hitung saja langsung. Nah di sini ya 2,15 meter 85 cm. Caranya kita saja langsung hitungnya 2,15. Dikurangi 0,85 Oke, karena ini cm ini ya 85 cm kita ubah menjadi meter Nah, kita ubah menjadi meter Maka menjadi 0,85 meter Nah, oke Jadinya kita kurangi dengan 0,85 Kita kurangi 5 kurangi 5 0 1 kurangi 8 tidak bisa Kita pinjamkan dari 2 sisa 1 kita satu di sini 1. 11 kurangi 8 adalah 3. 1 0 adalah 1. Jadinya 1,30 itulah pita yang tersisa. Oke. Kita tulis menjadi 1,30 meter di sini.